Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada Selamat siang Selamat berjumpa dan bergabung kembali di channel kesengan kalian Diva TV yang akan mengabarkan kabar baik, kabar terbaru Seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar.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 Menemani santai siang kalian saat ini Bang Imin akan memberikan informasi terbaru di ya dan kabar menarik ke kabar pertama kita lihat di sini ada yang spesial banget ya dari akun sagan sekolah Lesler yang mengunggah video persaahabat yang perhatikan ini adalah video HP nya teknovi yang mana di dalam HP Tenovi tersebut banyak sekali video dan foto cute Abang L Aduh, seketika pengen banget ya. Colong HP nya teknovi. Mana foto sama videonya gemes-gemes banget tuh. Persahabat jadi ya, simak dan diperhatikan. Aduh, masya Allah banget ya. <gifat> Kita doakan saja mudah-mudahan Tenovi ini bisa memposting video cute dan menggemaskan BBL. Kita simak juga, persahabat ya, di kalimat komentar di sini banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan. Ya, ini dari akun Yunia Dewi Sahara Underscore mengatakan Teh, tuker dong, bentaran pengen cium Abang Fatih Katanya tuh ya <gifat> Ini sih cute banget Banyak sekali yang pengen Ini tekeran sama Teh Novi Karena pengen banget ya gendong dan cium Abang L Aduh, sangat menggemaskan Apalagi setiap hari penampilan baby BBL memang sungguh ganteng Dan Dan <tuh> Apalagi tiap hari bersahabat penampilan Abang El ini ganteng banget Masya Allah Dan berikutnya juga kita lihat ada info dari Ibu Siwi Ibu Siwi menginfokan soal acara Dangdut Akademi 5 Disimak dan diperhatikan di kalimat caption panjang yang dituliskan Perjalanan seorang bintang Dangdut masa depan sudah dimulai Indosiar akan melahirkan kembali seorang bintang baru dalam The Akademi 5 Siapakah yang akan menjadi the next last di Kejora Mengulang kembali sejarah perjalanan cerita seorang Lesti Kebanggaan Indosiar Masya Allah disimak persahabat ya dipahami Mengulang kembali sejarah perjalanan cerita seorang Lesti Kejora Kebanggaan Indosiar Lesti adalah kebanggaan Indosiar nih persahabat Yang pada awalnya berjuang mengikuti audisi dan dengan tekad kuat Akhirnya lolos hingga menang menjadi juara DA Dangdut dut Akademi Indosiar pertama Pada tahun 2014 Tentu ini juga bisa menjadi kesempatan untuk para pengikut audisi lainnya. Saya ucapkan selamat berjuang untuk para peserta yang berhasil lolos babak audisi online, terus berlatih, dan masih ada kesempatan untuk daftar hingga 30 April ini. Semoga sukses. Itulah persahabatnya info dari Ibu Sibi mengenai Dangdut Akademi 5 di Indosiar. Lesti kejorai persahabat ya, ini adalah jebolan ajang pencarian bakat dangdut yang sukses Menasibkan persona dan popularitasnya di belantikan musik dangdut Indonesia sampai detik ini Kita pastinya bangga dan pastinya kita bahagia sekali yang mengidolakan Lesti Yang dari awal semangatnya luar biasa, tak pernah lelah Mudah-mudahan kita semua juga bisa mencontoh idola kita ini Yang terus bekerja keras Mudah-mudahan bisa menghasilkan yang terbaik Dan selanjutnya Kita juga mendapatkan info penting Ini info bahagia banget Dari Bang Boril yang baru saja menginfokan bahwa Lesti kejora akan tampil Malam hari ini di acara festival Ramadan Indonesia 2022 di Indosiar Kembali akan menjadi khas di acara tersebut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 Itulah info resmi dari Bang Boril. Dan disimak juga untuk pengisi acara malam hari ini. Ada Irfan Hakim, Abiransi, Jelang Dirga, Ruben Onsu, Jirayud, Lesti Dea, Via Valen, Soimah, Parto, dan Ustadz Wijayanto. Itulah pengisi acara malam hari ini di acara Festival Ramadan Indonesia 2022. ya Jangan lupa nanti malam. Ada kejutan spesial dari idola kesayangan kita Berikutnya para sahabat Kita mampir ke fashionnya Papa Bilar Disimak Celana pendek yang dipakai oleh Papa Bilar Saat tentunya ngecengin Abang L ya Ini sih luar biasa Harga celana pendeknya Papa Bilar ini dibantu seharga 5 jutaan Masya Allah ini barokah banget ya berkah berkah berkah Mudah mudahan selalu lancar rezeki idola kita